mau satu menyatakan terdakwa tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan pelanggaran hak asasi manusia berat so, dalam bawah, kesat, dan bawah, kedua dua mengubah status itu semua dalam tiga bentuk hak-hak 4. menetapkan barang bukti berupa satu atau beberapa alat bukti secara dan sebelumnya seluruh yang dalam berkas perkara lima mengembalikan perkara kepada negara demikian sudah sedang proses karena hak asasi manusia makassar pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh segenap seluruh sarjana hukum serta insinyur Ketua Insurir Anggota Hukum dan Hakim Mahkamah Sipil No. 65 SMA Dr Robert Fassari Suharim dan Sopir Ramadewi SMA masing-masing sebagai Hakim Ketua dia dalam sidang terbuka langsung pada hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022 oleh Kedua dengan didampingi oleh para anggota tersebut dibuka oleh Saudari BM SMA dan Saudara Putra Rahma dari Perguruan Tinggi Asasi Manusia pada Universitas serta dihadiri oleh Dr. M. Firman Putra selaku Dewan Kehormatan Penuntun dan Gadawong didampingi oleh Saudara Sutarno dan Santika dan kawan-kawan For fear Na fear